Engine on, engine on, non non engine on, engine on, go, ayo. <sarabung> <sarabung> <sarabung> berkah berkah berkah mantap ya bang, uhur, dek, nih, eh bang L, jadi, masya allah, mana kaki ya, tendang, tendang bolanya, tendang bolanya gimana? Iya, iya, oh kan dia suka ini emang, 800 coba, iya gimana iya? Iya kulit kebersamaan Leslar serta Abang L saat main mobil Tamia bareng-bareng papanya Putra Seregar Rikoval Sky mereka lagi asik main mobil Tamia lagiin lagi nih guys ya mobil Tamia hingga disuka oleh Leslar ah seru banget melihat kebersamaan mereka Balapan dengan mobil Tamiyam tersebut Tuliad Ekspresi Rikoval Bilar Putra Seregar Dan Adi Sky Eh eh, ini belum ada ini nih mobil baru nih Ayah, kan Adi kan Belum ada nih satu orang pun belum. yang masuk belum nih ya Gue yang pertama, uh, masih ada pastinya. Gue duduk, dudukin ya Mantap, berkaya Adi Sky ya